nah kita bisa emot juga ya kan uh, wih nih. hati hati oh, careful careful hati mah, bro esque the best ya hey lu punya apa bro lu punya apa nggak punya apa apa kenapa oce selalu bilang hati hati di sini tuh kalian nggak bisa barbar mah, bro di sini tuh seperti perang real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 Yo what's up Mabro? apa kabar semuanya Halo bro jadi kali ini Mabro Oce mendapatkan early access untuk memainkan Arena Breakout Mabro ya Ini yang bisa kalian mainkan pada 9 Maret untuk beta versionnya Mabro, game ini menurut gua Mabro ya Super realistis, sangat real loh. Dengan gameplay yang hardcore membuat kita merasakan Suasana, seperti sedang perang Beneran Mabro, ya daripada lama-lama Kita langsung mainkan saja Mabro ya, kita langsung Kerjain misi Mabro. di sini asiknya ngerjain misi Kita langsung ke kontak ya kan Nah di sini ada pilihan bro nih ya ada beberapa karakter kalian tinggal pilih aja ma bro untuk kalian yang baru main mabru bro mungkinnya kebuka baru beberapa Nah itu kalian pilih aja ma bro tiap orang ini ada misi tersendiri ma bro kita bisa beli item juga nanti udah jelasin ma bro ya oke di sini kita pilih Joel Garrison mabru bro ke task, ya terus kita langsung saja nih ma bro pilih misinya nih oke kita sudah mendapatkan misi kita terima langsung mabru oh ya langsung continue saja mabru bro. Nah, kita harus baca ya. Misalnya kalian gak ngerti bahasa Inggris, kalian bisa transfer ke Google, mah, bro. Di sini Ocha harus memainkan di map Farmland ya, mah, bro. Map pertamanya Arena Breakout. Langsung aja, mah, bro kita pencet go aja. Di situ ada tulisan go, kita klik. Nah, di sini kita disuruh pilih tech ops atau pilih cover ops, mah, bro. Tapi Ocha saranin untuk kerja misi kalian Tech ops ya, mah, bro. Karena kalau yang cover ops ini ya bagaikan Cetet dan Tero. Jadi, dua ini saling bermusuhan, mah, bro. Bedanya kalau take ops ini, kita bisa pilih item kita sendiri ya sebelum memainkan game kita bisa pilih senjata kita sendiri armor kita sendiri kalau cover opes ini mah bro tidak bisa mah bro ya jadi kalian harus siap dengan senjata yang diberikan dari game tersebut ya Nah kita langsung naik saja mah bro nah di sini ada pilihan nih mapnya nih ya berarti kita ke farmland karena disuruhnya tadi ke farmland mah bro langsung next saja ya oke let's go Di sini kita bisa langsung main mah bro kita pencet start wow ada notifikasi mah bro. Nah di sini kita dapat notifikasi mah bro. Berarti ada sesuatu yang harus disiapkan lagi mah bro ya sebelum kita main mah bro. Ini penting banget jadi kita ikutin aja nih. Ini dari sini tulisannya armor chest ya. Berarti mungkin ocha gak pakai armor kali. Open the storage kita pencet aja mah bro. Cari armor mah bro ya karena ini kita nggak pakai armor. Belinya langsung saja. Di sini ada market juga btw ya. Di sini ada market kita pencet nih. Nah, kalian bisa jualan juga di sini keren karena begitu ya. Ada backpack, ada headset, helmet, ada topeng ya. Dan Ocha butuhnya tuh body armor. Kita apa yang penting-penting aja dan kita punya uang di sini Ocha punya 5762 ya. Beli yang jangan mahal-mahal deh ya. Ini aja nih yang cukup empat 2940. Oke, langsung kita beli aja. Mana tadi yang dibeli kita bisa langsung pakai. Nah, tinggal di drag saja ke gear kita ma Nah di sini ocha pakai vector atau Chris ya kan SKS juga. Wow, dan di sini ada rig, ada backpack bro. Sengaja backpacknya ocak kosongin supaya nanti kita bisa ngelut-ngelut ma bro. Karena di game ini kita tuh penting banget ya. Abis kerjain misi, pastinya itu di game ini kita ngebunuh orang dan kita ngelut, ambil yang berharga. Nanti kita bisa jual ma bro. Karena kita harus survive ma bro. Kita harus mendapatkan uang yang banyak untuk membeli item-item yang penting. Jadi kalian tuh di game ini bisa kaya-kayaan, bisa flexing lah keren ya bro ya. Nah, yang penting-penting dimasukin ke storage ini nih, misalnya penuh ya di backpack ma bro. Dan nanti setelah game selesai kalian bisa taruh di sini, oke? Okay? Dan di sini ada health juga ma bro. Ini sangat realistis sekali mabru misalnya kaki kita nanti ketembak rusak itu bakal lemot sekali jalannya. Kasih first aid mabru ya, ada bandage juga, ada makanan dan kita di sini bisa dehidrasi juga ya. Jadi kita harus tetap minum pada saat perang mabru ya, sangat penting dan makanan juga. Tapi oce minum sih. Yuk, langsung aja kita start. Oke, Ma Bro, oke sudah di dalam game ya, Ma Bro. Ya, Wih, mantap sekali, Ma Bro. Tuh, ya, kalian lihat ya, grafiknya ini mantap sekali, Ma Bro. Nah, kita bisa emot juga, ya kan? Wih, deh. Oke, kita langsung saja, Ma Bro, jalanin misinya. Kita langsung buka map di sini, ya. Nah, kalian klik saja map-nya, Ma Bro, terus kita ke task, ya. Nah, kita bisa lihat misi kita di sini, Ma Bro. Go to the Crescent at farmland and check the Wray cage. Nah, di sini nih, Ma Bro, ya di uh, artificial lake ya kita mark aja ma bro biar kita tahu arahnya kemana ma bro karena di sini tidak ada minimap ya jadi kita harus mark saja ya hati-hati ya karena banyak sekali orang ya di sini kalian gak harus banget ngekill ya yang penting kalian kerjain misinya aja dulu di sini kita tuh jatuhnya kayak farming dulu lah ma bro kita di sini juga nggak bisa terus-terusan berlari ma bro ya kita juga dikasih waktu 30 menitan ma bro kalian bisa lihat ya di sana tuh dan kita bisa capek juga tuh ma bro ya aduh Ah, Oce nggak bisa terus-terusan berlari mah bro Oke okay. Kita bisa santai dulu Biar cepet ya kan Boleh minum Nah Halnya sudah kehausan Kita harus minum Oh my god Ada yang menembak Siapa tuh yang menembak oh. Gak harus perang It's oke. Okay. Kalau misalnya Kalian di kondisi terpaksa Baru kalian perang Nah Menurut Oce gitu Karena pelurunya sangat terbatas oke okay? Dan pelurnya itu beli mah bro Personal package mungkin di sini ya ini sudah di tempatnya sih mah bro, Cya bingung nih. Oke, apakah harus ada yang mau ambil Coba kita ambil ya, kita pick dulu saja. Di sini sih ya, tempatnya di sini nih. Envelope. Oke, objektif satu sudah ya. Kita arah ke sini mah bro, site ya kita ke saja nanti kita cari musuh di sana lah ya pasti ketemu musuh kok nggak mungkin enggak masih ada ma bro orang ya Wah mati ma ya ada penjaganya ya hati-hati pokoknya setiap tempat itu pasti ada penjaganya ma bro hati-hati careful careful ah nice Mabru. bro ini dia tahu aja udah dimodifikasi ma dan di sini ada gunsmithnya ma mabru Ocha mau looting dulu deh. Oke. Okay. Wah, apakah ada yang berharga? Nah, di sini looting aja berbahaya, ma Bro ya. Sangat realistis. Kita seperti melihat tas fokus ke satu hal ya. Oke. Okay. Tidak ada yang menarik menurut Ocha. Mari kita jalan lagi. Ya, harus tetap berhati-hati. Karena stepnya di sini tuh sangat kedengeran, ya jarak radius 50 meter, ma bro, itu kedengeran stepnya, ya, waduh, sudah capek ya karakter oca, kita harus santui dulu. Dan di sini tuh kalian, nih, bro, ini rumput-rumput, kalian ngepron, musuh kalian tuh pasti susah ngelihat kalian, bro. Jadi kalian di sini bisa menjadi cacing, ya. Alright, ada yang nembak-nembak ya, hati Jati, hmm, tidak perlu, ma bro kita tidak harus ikut campur urusan orang ya kecuali orang tersebut sudah melihat kita baru kita bunuh ada suara tembakan juga di sana hati deh pokoknya kenapa oce selalu bilang hati-hati di sini tuh kalian gak bisa barbar mabru di sini tuh seperti perang real misalnya kalian mati ma kalian pasti kehilangan semua yang ada di tas kalian walaupun itu berharga mahal banget senjata kalian ya hilang langsung hilang gitu parah banget memang ocha pun sampai pusing kalau misalnya udah mati tuh ya gagal dalam misi sini ada orang seperti ya tembakan oke okay, mati lu kita tidak perlu banyak banyak reload sebenarnya wah oh. akhirnya okay, ah oh, nice one ocah akan melanjutkan perjalanan mabru lebih baik ocah tidak ketemu musuh ya tapi sini ada orang weh kalem kalem kalem ini orang ini ya aduh eh lu tuh songong banget sih ah, santai santai kalian juga ada temennya takutnya ya Oh khawatir seperti itu hati mah bro SKS the best ya hey lu punya apa bro lu punya apa gak punya apa-apa oke okay, maafin gua. oke okay. kita kalau mulut harus ngeprone ya berbahaya soalnya sepertinya dikaya nih kita lihat mah bro Armor dia bagus. Lebih bagus dari punya Ocha. Kita pick dulu deh. Dan Ocha nggak punya headset. Kita ambil headset dia. Kita ambil dog tag-nya ya, ma bro. Dia level 15 ternyata. Ocha membunuh level 15. Padahal sedangkan Ocha level 12. Yang kayak gini-gini bisa dijual, mabru ya. ya. Kaki Ocha agak bonok dikit ya. Jadi kita pakai penkiller dulu deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dilancarkan, ma bro ya. Ini tempatnya ternyata. Sini ada orang. Wah banyak orang mati di sini, Ma Bro. Be careful. Oke. Ini crash site. Aku harus sambil apa? Aku cari apa di sini? Kita makan deh. Ya. ya. Sambil nyari-nyari item pentingnya, Ma Bro, cenggah tahu dia. Ini minta apa sih misinya? Ini Grenade Case. Kita cek di sini ke dalam ya. Oke, okay, alright. Kau tovo campur Ini apa? Orange juice. Ya seperti ya karakter Ocha perlu minuman. Kita minum dulu ya. Sebelum melanjutkan perang. Karena ini benar-benar karakter kita dulu di sini harus dikasih makan, dikasih minum bro. Supaya ini ganggu banget nih apa gua harus bunuh dulu orang, -orang di sini. Kalau-kalau, kalau. Sini ada orang lagi. Nice, sir. aman mah bro. Oke. Okay. Oh man, peluru oca udah mau habis. Bahaya banget mah bro. Tinggal peluru lagi. Tidak. Kurs cari apa ya? So, peluru aja udah pada habis mah, Bro. Ada orang, ada orang. Ada orang. Ada orang. oke. Okay. berbahaya sekali, mah, Bro. Di situ ada helikopter, ya. Oh, di sini rupanya di sini doang sih. Oke, okay. harus Ada apa di sini? Aku sangat penasaran sekali. Ada sesuatu yang berharga? Wow, wow, ini alamat bagus banget, Ma Bro. Kita lihat nih, bagusnya dari durability, Ma Bro ini 55. Punya kita tuh 28 Kita tukar aja, Bro. Di sini kita investigasi ya. Kita investigasi saja kenapa ini crashnya ya. Oke, okay. objektif satu sudah selesai. Dan kita harus kemana sekarang? Loading area ke situ, crash kita balik ke sana lagi. Ada orang, oke ada orang sumpah, ah bener aja, mah Bro, pokoknya takutnya mereka lagi menjalankan misi yang sama ya, karena ini bener-bener uh, di sini ada beberapa." misi gitu loh jadi misinya nggak cuma ini aja ya mungkin ada urusan lain orangnya ya jadi misinya tuh kita nggak selalu sama ma bro ya ma bro, karena misi yang oce jalankan sudah selesai ma bro kita langsung saja open map dan kita arahkan saja ma bro ya yang ke hijau-hijau ini ma bro, untuk jalan keluarnya ya jadi misi kita itu jangan sampai mati pokoknya ya kalau sudah mengerjakan misi-misi sampai selesai Itu jangan sampai mati intinya karena kalau kalian mati, ya selesai sudah semuanya ya. Let's go. Kita langsung saja parkur ke sini. Oh. aduh, karakterku lagi sakit. Tapi Ocha bikin tambah sakit, ma Bro. Kita jalan dulu ya. Hati, ma Bro. Takutnya ada begal ya. Takutnya ada yang nggak senang. Kita udah ngerjain misi, capek-capek ya kan. Ini udah sakit-sakitan juga karakter Ocha tuh, ma Bro. Kalian bisa lihat sendiri ya, asli. Untuk kakinya tuh masih oke okay loh, Bro Kalau misalnya kakinya udah lumpuh, jalan kalian tuh kayak gini dong nih. Nih, nah, tuh kayak gini dong, nih. gini terus nih mabu jalannya sampai kalian bisa keluar, ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah lumpuh gitu, kalian harus siapkan painkiller, ya, seperti ini. Nah, yang ini Bro obat-obatan, ya. Ajukan dulu, seperti yang tadi ucap pakai, karena ini akan meredakan sakit, ya seperti antibiotik <laughs> Oke okay. kita gitu sudah di penghujung ma akhirnya selesai juga mabru misinya ya mantap jiwa Bro ah, karena kalau sampai gagal mati sudah untuk oh, kehilangan semuanya mantap Operation complete Mabru. Wow ya no langsung nambah tuh Ya langsung saja mabru kita buat kontak ya kita buka misinya yang tadi terus uh, ke orangnya si Joel Garrison ini kertas kayak kan dan kalian di sini ma bro misi Crash Site sudah selesai ma bro kita klaim sebagai bentuk pembayaran kita karena ya kita butuh uang bro masih kita udah kerja nggak dibayar ya kan langsung aja kita klaim ma bro Mantap, langsung naik level 13 10 bro. Ya, you did it. That couldn't have been easy. Here's your payment for the commission, bro. Kita sudah digaji, oke? Okay? Mantap, wow! Jadi, oh, men, XP nambah dapat free senjata UMP sama magazinnya. Ya, yeah. langsung saja kita jual jualin nih Ya, yeah, yang tadi kita dapetin, kita bisa jual-jualin, bro, karena di sini kita sangat memerlukan cuan kita jualin aja. Nah, di sini kita sell, Mbro. Nah. Dokteke kita sell. Mantap sekali. Medical scissor. Kita bisa langsung jual ke NPC atau jual ke market. Kalau di market nanti yang beli itu adalah orang-orang seperti kita player biasa, ma bro, Kita bisa buka harganya berapa nih? Oke, di sini rekomendasinya 1064 ya. Ya, kita list aja lah, Kita masukin sini. Nice, ya. Uh, dan Ocha punya ini, mabru dapat gold chain nih. Ini gold chain ini sangat berharga, mabru ini ada warnanya nih yang susahnya rich, men. Ini berharga banget, mabru ya. Kita jual berapa? 80 ribu, mabru. Gila, men. Gue langsung tak banget sih. Ini langsung aja kita jual. Ih, di 250 ribu. Apa yang gue bisa beli? Kalau duit segini, kita ke market, mabru. Wah, ini orang-orang keren-keren tuh ya. Bah mantap sekali ma Bro. Oh, helmnya keren-keren banget sih ma Bro. Wah body armor, ada topeng juga Ocha belum punya topeng karena karakter Ocha masih biasa banget dan semuanya Ocha bisa beli nih, ya. Wah keren banget. Ada yang mahal-mahal juga. Senjata pun kita bisa milih ma bro. Dan karakter Oce seperti ini. Ya nggak apa Oce nabung dulu ma bro ya. Oce nggak mau greedy karena ya Oce masih takut karena sekali mati barang-barang kita dicolong orang. Jadi menurut kalian gimana ma bro game terbaru Arena Breakout ini? Tertarik gak buat mainin? Hehe. -he, pokoknya jangan lupa ya untuk catat tanggal mainnya ma bro. tanggal 9 Maret untuk beta versionnya nya Dan pantengin terus supaya kalian bisa jadi yang pertama mainin game Arena Breakout kayak gue ma bro. Oke? Okay? Kayaknya gitu untuk video kali ini ma bro. Makasih banget. Sudah menonton ini, ya. See you, mabru. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.